sepenuh hati untuk menjadi malaikat menepikan perasaan Runtukan egoku namun sayapku remuk bila kutanya menerima keadaan yang tak baik saja memaksakan segar Bisa bersisa Kita sanggup Sadarkah kita Tertawan hati.